Okay. Oh ada tugas Oh musim panas Oke okay, ya teman-teman Kita udah sampai ke tempat yang kemarin Pas kereta ngelawan naga Dan di sini ternyata memang harus lanjut ya kemarin nggak apa-apa nanti kan tadi di skip udah di skip juga dan disitu udah ada tanda targetnya ya teman-teman kita langsung aja ke tempat target oke okay. jadi tadi lawan mini boss cepet melawan mini boss juga dan mini bosnya ternyata naga juga Naga es jadi udah di analyze juga sih teman-teman ya lumayan lah buat naikin apa di sini bagus-bagus gitu ininya untuk posisi mungkin posisi si fan harus di depan dulu karena tadi kalau dicobain di ini enggak ini juga sih. Tapi sayang banget kalau si anak. Jangan-jangan mendingan si play aja deh. Ini dulu tankernya cuma si Nicki doang. Kalau ini aja. Oke, kita langsung di sini biasanya di sini banyak item. Oh, di sini ada Cave of Origin. Maksudnya gimana? Kita cek aja ya teman-teman. Di sini lumayan mungkin ada Oh, di sini mula... ternyata di sini ya. Ada momennya. Dan di sini ada apa ini enggak tahu nih. Ada sesuatu. Oke. Okay. Dan ini pemandangannya gila banget. Di sana ada apaan tuh kayak bola kebakaran. あの komentar が気に fan わけ Nike-chan. Oh. Hmm. Oke, friend, ditinggalkan dulu mungkin dia biar marah kali Sama masih salper atau gimana? Tōsan no minata Oke. Okay. .あの oh, ternyata ceritanya sampai sini ya, teman-teman. Dan di sini kita mulai masuk ke chapter 6. Uh. Oh. Kita udah mulai masuk ke chapter 6 lagi di sini ada cerita. Masak Oke, ini ada apa ini? Oh, di sini banyak free-nya nih. Banyak free time-nya teman-teman. Jadi hari liburnya itu sampai 3 minggu. Jadi, gimana ya? Tuh. Oke, di sini ada research dan UFO Oh, si si siapa yang UFO tuh yang papi apa siapa? Flappy. Otsukaresama. oke, oke. Oh oke. Oke, oke. Oke, oke. Liburan musim panas, temen -temen. To, Oh, jadi ada liburan musim panas juga, Maha pantesan aja tiga minggu. Jadi, sebulan. Selain itu, Oke, okay, ada liburan musim panas, men. Baru tahu di sini ada musim liburan musim panas. Oke, okay, liburan di sini ada apa? Kadaida hmm. <tuh> 研究か。何がいいかな Oh, oke, beresin ya yang pertama. Ya biar 今日 langsung sih. Bisam Oke. Selesai. ini, ini tau udah sampai berapa nih. Miro. Oh mantap. Kalau nggak salah kalau makanan itu mahal. Oke deh mantep liburannya bu empat kali ini mah oke langsung di save aja ya teman-teman kita udah masuk ke chapter 6 oh ada apa ini ada event oh nggak ada dabingnya juga Oke, okay, jadi ada rencana buat nakutin siswa baru ya Si Pamela Oh, totalnya 988 Oke okay. Oh, cuman itu doang <laughs> Oke okay, seperti biasa ya ini lagi ini dan di cap di apa di kapten ini sekarang semuanya posisinya udah beda ya lagi latihan kalau dulu nyapu oh iya sekarang kan hari libur ya temen-temen kita lihat dulu aja ya nanti. Kita mau masuk kemana? Tapi sebelum itu, ini dulu deh. Lihat-lihat dulu. Oke, okay. kita lihat-lihat dulu seperti biasa ke student FR ya. Mungkin banyak job juga kalau misalkan waktu luang kayak gini. Teman-teman, kita lihat, kita cek satu-satu. Tuh kan bener, udah ada delapan. Oke, okay. kita ini aja ya. Kita ambilin semua. Jangan lupa. Oke. Okay. Hey. Oke. Okay. Semuanya udah diambil ya teman-teman. Oke, okay. sudah tanda uang semua. Modi oh, ini cuman sendirian sekarang dia. Oh, dia sudah lulus. Kasihan. <laughs> ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, okay, kita banyak job ya teman-teman. Oke, okay, ada apa ini di kampus? Ground? oh, ada momen teman-teman. Mungkin gara-gara tadi ya, dikejar-kejar si Ana ini si play. Oke okay, ada apa ini Oke okay. Oke okay. <laughs> Selamat menyaksikan teman-teman Buat alur ceritanya ya Mudah-mudahan menghibur kalian Ini kayaknya gara-gara dikejar kali ya Sama si Ana Secret base Oh ada ini juga ya Ada tempat rahasia juga teman-teman Oke okay, tapi sebelum kita kemana-mana Kita ini dulu aja ya teman-teman Kita keliling-keliling seperti biasa Dan jangan lupa untuk Ngambilin si resepnya Nanti kalau misalkan pas sintesis yeah, nanti di ini aja ya. Treasure cap. Oke, okay, ada treasure cap di sini. Magical clay. Oke, okay, mantap. Di sini ada apa apa lagi? Oke, okay, ada apa lagi di sini? Campus ground udah, Thunderstone sekarang tinggal Infirmary. Oke, okay, kita ke Infirmary dulu teman-teman. Jangan lupa ke yang seksi Oke okay. Ya dia ngejualan apa-apa ya udah dua aja deh Oke okay, udah deh Cuman itu doang teman temen Dan yang terakhir itu Ada di resort center Kita cek aja ya teman-teman Di resort center Kita ke tukang dagangnya Di Disini Jangan lupa. Oke, ya teman-teman di sini juga ada misi. Nanti sekalian ke tukang dagang, sekalian ini juga. Ini ada di mana sebenarnya? Misinya kita cek. Oh, ternyata di situ. ada di mana gitu loh. Oke okay, deh, langsung aja. Jangan lupa posisi udah bagus. Oke, okay, udah. Ini ya. Oke, okay, kita lawan dulu teman-teman. Oh, ternyata cuma ini ya. Oke okay deh. Kita langsung aja pakai ini. Semuanya biar kena. Oke. Okay. Oke, okay, anak. Langsung si anak. Oh, ini ada nama-namanya ya. Taro Purni Kichi, sama Puni Jiro. Oke, okay, kita bunuh dulu si Punijiro. Satu kali. Ya, ah, lupa kan? Lupa kan? Ya udahlah, nggak apa-apa. Biar langsung masuk aja. Seperti biasa, di analyze Punijiro. Oke, okay. langsung seperti biasa, play pakai Raiden aja. Oke, okay, langsung. Oke, okay. di sini nggak ada ini ya. Ya udah deh, langsung aja lah. Kena semua. Oh bener kena mantep. Ini si masih belum punya ini ya. Udah deh, ambil dua-duanya. Nyerang langsung dari dalam. Oke. Okay. Wis gila, attacknya parah. Oke okay. Langsung jangan lupa big impact Ini dulu patiin Oke okay, mantep Wih 33 tiga. Wow Bisa mati si Roksis Tadi Bilang ngeblok Mantep Udah langsung aja lah Ini mencari tornado Guts, apa tuh Guts? tahulah pokoknya. Oke, okay, langsung. Seperti biasa ini masih pakai Big Impact. Oke, okay, analyze. Oh, mati langsung. coba apa bonus card. Oh, dapat bonus card. Itu apaan tuh? Bonus card. Oke, okay, teman-teman tadi dan di sini masih ada di resort center ternyata masih ada bos-bosnya ya teman-teman. Langsung aja kita ke sana ya. Jangan lupa kita ini dulu deh di nggak eh, usah, nggak usah di ini nggak usah diisi dulu deh teman temen Ini jobnya banyak lumayan mantap. Ini pasti musuh-musuhnya juga ini ini ya apa? Jadi nambah bagus mungkin di perpus ini. Eh, tapi di sini masih ada yang biru. Oke deh, kita lewat-lewatin dulu. Di sini kita harus ke ini dulu ya. Ke bawah dulu teman-teman buat ngalahin monsternya. Oke, ada di bawah. Kita lewat-lewatin dulu aja ini. Kita cek di purpose di sini ada apanya di sini ya. Oke teman-teman. Bener ya, oke bener. Ingat, di sebelah mana? Eh, eh, oke, pasti di paling bawah ya, teman-teman. Kita cek aja. Eh, kok kena sih? Ya nah, matiin lah, ini. 167 defense-nya jadi kuat ya. Oke okay deh, sama si anak aja. Oh, seratus. Bagus, mantep. Yang B. Ya udah, ini atas si anak Oh, masih. Wah, segini lagi. Matian aja udah. Oke, okay, mantep. Oke, okay, pakai Included Horn aja. Oke, okay, mantep langsung mati. Oke okay, kita langsung ke paling bawah ini ya teman-teman. Pasti rajanya di paling bawah kali. Mungkin sih. Ya kena lagi lagi. Nah udahlah buat ngambil ini aja lah yang si ini. 167 ratus si mungkin buat ngambilin. Oke okay, di mega Hill Oh ini dulu yang B dulu Oke okay, langsung hmm. pakai jers Pani poj Kita minuman ajalah lah ini Nyihirnya Oke okay, mantep Oke okay, sini ini ya Oke okay, mantep Oh Roksis sedikit lagi Oke okay, mantep Oke okay, defense Langsung ini funny poch Kita minum minumin lagi Oke okay, mantep Oke, okay, berarti kita harus nyari ya dari bawah sampai atas di sini. Ya, teman-teman. Oh itu ada item? Enggak ke ini. Ini ya bosnya ada di mana? Ya, Oke, okay, one way one. Jangan dulu ngelawan dah. Dari sini enggak ada, kita lihat dicek-cek di sini enggak ada. Oke, okay, yuk Oh ini ternyata oke okay. langsung aja cekidot para bos oke okay deh langsung oh mungkin kita ini dulu nih semen friend happy sister oke okay. kita mundurin semua uh mati langsung pada mati Oh, ini sedikit lagi. Oke okay, biar normal dulu deh. Ini apa? Enggak punya ya. Sini. Nah, kiorjar. Biar ini dulu. Oke okay, mati. Langsung Niki. Oke mantap Masih ada Ini dulu ya Oke ini aja deh Yang 25 Oke mati langsung Oke deh Pakai ini aja langsung rising ya Oke okay, mantap masih ada oke okay. eh, ini di sini ada apa kayak naga lawan dulu nih yang ini ya yang ini dulu nih pakai ini aja lah pakai jurus harpy sister pung banyak harpy sistersnya kita mundurin semualah oke okay, mantap langsung si Anna ini matiin dulu Kali. Oke dua kali. Tiga kalinya langsung aja side blow. Oke, mantap. Lalu sih Bone Dragon. Dragon belum diinin, ya udah ini dulu. Oke okay, langsung si Pen biar mundur dulu aja deh di sini. Oke okay, mantep. Bone Dragon kita pakai ini aja lah. Headful Action. Gopek langsung. Just. Oh mati. Oh ini bosnya langsung pakai ini ya Oke okay deh play langsung Raiden mantep si Ana ini langsung mundur nih 25 yang ininya dulu prajuritnya dulu oke okay, mantep langsung si ininya Ada yang ya wes pakai terus sampai habis nyaman jangan kejauhan kejauhan ini. Oke langsung di Big Impact. Ini aja matiin dulu. Oke mantep. Oke mantep. Jurusnya ini udah keluar ya teman-teman. Kita pakai dulu. Mungkin jurus siapa nanti. Oke. Oke, okay, kita pakai Feint. Oke, okay, selamat menyaksikan untuk jurus final si Feint. Oke. Okay. Jurus akhir ya ini jurus final. Oh seribu sembilan Sedikit lagi ya. Oh uh, langsung mati. Uh dapatnya banyak. Lah mantep. Oke, okay. ada lagi enggak? Udah ya, kita langsung ke tempat pedagang ya, teman-teman. Yuk, -teman. lumayan ya. Ya, enggak ada ternyata di sini. Enggak ada ini ya? Enggak ada yang sama. Udah lah kita langsung aja ya, teman-teman. Oke okay, ya teman-teman, tadi udah ini ya, udah ngelawan-lawanin terus lalu ada sintesis juga bikin apa aja di sini. Nanti di ini aja ya teman-teman di skip kalau untuk masaknya atau sintesisnya Uni puding 2. Oke ya teman-teman tadi udah masak-masak juga Udah sintesis Tadi udah ngelawan monster juga Terus beli-beli resep Dan langsung aja kita ambilin semuanya ya Tapi di sini masih ada yang bingung yaitu Bitter cheesecake ya nggak tahu tuh bitter cheesecake tuh yang mana Tapi sekarang kita ke cafeteria dulu aja Yang ada dulu aja Nanti mungkin cari di google teman-teman Ini harus gimana bikin bitter cheesecakenya Oke, okay. ini udah ya selesai. Pudingnya. Ini bitter cheesecake apa? Nah, ini enggak tahu bitter cheesecake lah. Nanti ajalah. Oh, ini. Dia yang mesen apa sih? Oke. Okay. Oh, yang menu yang menu baru. Oke, okay. terus apa lagi di sini ya? Jangan lupa jobs. Oh ini yang Holy Paper Student affair di Student affair, ini ini yang di sini, ini udah, ini udah, tinggal ini yang ke Dragon Grave ya teman-teman. Kita langsung aja kita ke Dragon Grave ya. Oke langsung aja ya teman-teman. Kita ke Dragon Grave. Heaven Road boy, Heaven Road bukan? Kesalah. Oh bukan. Bukan yang ini ya, bukan yang Heaven Road, berarti ke Bone Grove. Mungkin ada di Brown Grove ini. Di Oh, ada di depan. Oke deh, teman-teman langsung aja karena ini dekat ya. Sekalian ambil item jangan lupa. Di sini langsung aja ya, teman-teman. Oke, ini udah mulai masuk ke sejam ya nanti diedit-edit aja biar ya, nggak lama juga teman-teman karena kalau yang sintesis itu kadang-kadang lama sintesis terus mungkin upgrade upgrade juga ya teman-teman tapi belum di upgrade sih sebenarnya ini dan ini boss jangan dulu deh melawan bosnya dulu di sini buat jobs untuk yang bitter oh ini di sini ya sini oh ada yang agresif juga di situ Oke okay, langsung lawan cekidot Oke okay, ini dia Jangan lupa kita mundurin dulu pakai herb sister Oke okay, kita mundurin dulu teman-teman Oke okay, udah mundur langsung di, seperti biasa satu kali Lagi Dua kali Kali lagi Tiga kali Oke okay. Oh cuman tiga kali Seperti biasa di analize Langsung mundur Oke okay, langsung Ini mumpung masih banyak ya Ah kita mundurin dulu aja lah Eh gak ada ini ya Oke okay, deh Polaria Screw. Kita pakai ini. Oh, dia kalah sama S ya. Di sini apa di sini punya S, Gak punya. Ya udah. Masuk aja, Polaria. Oke, okay, langsung aja deh. Jurus Kolaria. Ah, kan lupa kan. Lebih biasa Rider. Oke, okay, waktunya Ana mundur ya pakai yang ini seperti biasa oke okay, mantep terus maju si Jes nanti, nanti. oke okay. untung ini bagus nih yang tanker yang depan bloknya oke okay, Grand Ray aja ini buat menggurir oke lumayan lah dua giber Big Impact, jangan lupa. Oke, okay, 861 lumayan. Mantep. Coba pakai ini juga ya. Oke, okay. teman-teman kita biar aktif dulu di sini. Pakai okay, ini dulu aja. Minimum tornado. Okay, langsung Oke, okay, bosnya langsung dilawan deh. Oke okay, seribu. wila mantap. Winiki. Wah, ini jurus sapi. Tempus. Uh. Tornado gede. Koutai kanou desu. Oke deh. Kalau gitu. Om Oke ini ajalah. lah. Oke okay, mantap 400 400 lumayan lah. Oke okay, teman-teman bertahan dulu. Uh, lagi. Tornado gede. Masih ada. Uh, udah ada hypers view ini ya. Cuman kalau nggak salah harus pakai ini apa? Oke okay, mantap. Jazz harus mundur. Oh, belum bisa. Pakai healing aja. Ini buat... Masih Jazz dulu deh. Oke, okay, kita bisa serangan bareng. Oh, udah pada ini. Udah pada... Melemah. Oke okay deh. Oke okay, langsung, nah ini jurus gabungan. Berapa? Plus seribu lumayan. Oke okay, mantep langsung mati. Dapat apa? Exploding uni oke okay, mantep. Uni yang gede. Oke okay, teman-teman udah sampai beres ya. Udah beres semua langsung aja kita kembali pakai wing harus mantap ini udah berapa ini udah sejam lebih kayaknya wow wow wow wow udah semua kita ke student fair aja tinggal yang itu ya bitter cheesecake itu gimana nggak tahu deh pokoknya oke okay. Bener ya ini ya udahlah cek aja langsung oke okay, kau, kau mau berhasil ber kalian berhasil menyelesaikan semuanya ya oke okay. di sini satu udah dua oke okay. tiga oke okay, mantep empat oh ada empat udah semua ya teman-teman tinggal yang ini ya tinggal satu doang yang ini ya bitter cheesecake Gak tahu yang bikinnya gimana oke okay deh teman-teman ya oke okay, mantep